Jadi Allah Taala firman macam ni, goyah reha satu kaum yang degil yang tak terima nasihat. Bila kita baca ayat-ayat pasal ni, kita kena saton kepada diri kita sendiri. Umat kita dan penduduk dunia. Yaitunya ha terima nasihat. Beri nasihat dan terima nasihat. Ini adalah benda penting di dalam dalam hidup kita sebab nabi katanya adilu an nasihat agama itu ialah nasihat maknanya tertegaknya agama kena melalui nasihat pengajaran tunjuk ajar tegur menegur nah tazkirah jalah tu orang rakyat katanya tazkirah tazkirah tazkirah ni bukan kertas bukan kertas sekeping dua keping jadi tazkirah hak tu nama katanya tazkirah yang itunya peringate tapi hak sebenarnya benar hak kita terima daripada mana-mana orang yang tegar royak cuwek itulah dinamakan tazkirah Allah taala namakan qira er dia ajaran dia inna hadhihi tadhkirah faman syaa adzakara sesungguhnya ini adalah suatu pengajaran suatu pengingat dia. siapa yang kehendak maka dia orang tu dia ambil dia terima nasihat dan tunjuk ajar tu. Sebab tu kita kena suborn diri kita sendiri apabila orang-orang yang benar hak sebenar, orang tulis benar-benar yang baik kita baca pak, insya Allah, kita pakak-pakak ikut, pakak ama mengikut kodal yang kita kuasa. Jangan sama sekali kita partisip ataupun napak watak ataupun pertikam kita tak seterima benar hak orang ajar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم Inna fi thalika la ayatan Wama kana aktharhum mu'minin Wa inna rabbaka la huwal azizur rahim Ayat 130 ni 140 surah as-syuara Sebagai sambung kesah Yang Allah Ta'ala firman Hubungi dengan kaum Nabi Hud Yaitu setelah Nabi Hud beri nasihat tegoge dan ajaje siapa ajaje daripada Allah Subhanahuwataala mereka menjawab ya itunya kau Nabi Hud jawabnya sama sahaja bagi kami sama ada engkau beri nasihat pengajaje atau engkau tidak menjadi oge dari oge oge yang memberi nasihat pengajaje Maknanya he Hud sama ya memberi Nasihat dengan ta'wi ta nasihat Sama ya, kami tetap Akan Duduk di atas jala Kerusok ke Dan nak buat maksiat Jadi Allah Ta'ala firman macam ni Raya reha satu kaum Yang degi, yang tak saya terima Nasihat Bila kita baca ayat-ayat pasal ni Kita kena satun kepada diri Kita sendiri Umah kita dan penduduk dunia. Iaitu nya terima nasihat. Beri nasihat dan terima nasihat. Ini adalah benda penting di dalam dalam hidup kita. Sebab nabi katanya nya Ad adinu an-nasihat. Ugama itu ialah nasihat. Maknanya tertegaknya ugamomu kena melalui nasihat, pengajaran, tunjuk ajar, tegur menegur. Nah, Tazkirah Jaladah tu orang, orang katanya Tazkirah, Tazkirah Tazkirah ni bukif ketah Bukif ketah Sekping, dua ping Jadi Tazkirah hak tu Namor katanya Tazkirah Iaitunya peringatan Tapi hak sebenarnya Benar hak kita terima Daripada mana-mana orang Yang tegur, royak, cuik Itulah dinamakan Tazkirah Allah Ta'ala Namorkan Kera'ah dia Ajarah dia Inna hadihi Tazkirah faman sya so, adzakara sesungguhnya ini adalah suatu pengajaran suatu peringatan siapa yang kehendak maka dia orang itu diambil. ambil dia terima nasihat dan tunjuk ajar tu sebab tu kita kena sapohn diri kita sendiri apabila orang-orang yang benar hak sebenar orang tulis benar-benar yang baik kita baca insya-Allah kita pakak-pakak ikut pakak Ama mengikut pada yang kita kuasa jangan sama sekali kita patisit ataupun nampak watak ataupun pertikam kita tak boleh terima benda yang orang ajar walaupun benda tu kita dengar 10 kali lah, tapi apabila orang sebut, Alhamdulillah kita kena pakat, terima kasih orang beri nasihat, beri tunjuk ajar kepada kita, walaupun orang alim sekalipun nah. walaupun reti dok mengajar orang, royak ilmu kepada orang, akak je mata apa boleh. Royak kepada pada orang, tak ada kena tengok kitab. Pun kena dengar nasihat. Dan nah, nabi sendiri dia dengar. Bukan tegoren, bukan apa ni nasihat kepada, tapi setengah-setengah perkataan yang disebut oleh isteri dia sendiri. Kadang-kadang sahabat nabi sendiri kecek, nabi alhamdulillah nabi terima. Ini nak ayat katanya, onom tomton, patu pakak-pakak terima kebaikan ke, ni buh jadi cara hidup kita orang Islam. Apatah lagi banyak lah kalau kita tengok dalam hidup ni dengan khutbah lagi, uh, ngajar lagi, ceramah lagi, gotong-goni gotong. Orang beri nasihat, orang beri beri ilmu kepada orang pun bujadilah orang yang bersopan santun. Maknanya orang yang ngajar dengan dengan apa ni? Dengan cara yang yang baik yang molek. Jangan bawa kepada pecah belah. Jangan kasar dalam, dalam mengajar. Ha, tu. Nak wajah ilmu kepada orang. Walaupun berdebat sekalipun. Ataupun. Apa? Walaupun kita nak top to sekalipun. Top to lah dengan cara baik. Itu herayah di dalam Qur'an Wa hum billati hiya ahsan. Hendaklah kamu. Nak. Apa? Mujadalah. Artinya. Kalau nak to. Wati ataupun nak, nak, nak, nak kecek. Nak. Raya uh, hujah kita kepada orang itu kepada orang ni pun binnatihi ahsan dengan cara yang baik dengan cara molek alhamdulillah nak mari pula ayat yang 137 in hadza illa khuluqul awwalin ada setengah setengah riwayat katanya qiraat ah lain baca in hadza illa khalqul awwalin Segala apa yang engkau katakan ini Hanyalah adab kebiasaan -e, Orang-orang dahulu kano. Ataupun Agama orang dahulu ni kaum Nabi Hud Kecek dengan Nabi Hud Hak muda-wayak ni Hak dongeng-dongeng belakang Hak aku tak saya percaya Ha gitu Masya Allah Ini nah, kaum yang tak saya terima kebenaran Wa ma nahnu bi patu ko tamuh pula hok ni. Mananyo hok mun duk royak royak royak. Tuhan tak waktu turun bala. Puak-puak aku selamat belaka. Nah tu gitulah. Dan kami pula tidak akan disiksa. Jadi seolah-olah katanya tatai, benar hok Nabi Hud duk royak daripada Allah Taala, puak dia royak katanya, puak kami akan hidup lama-lama dengan aman selamat sentosa dan boleh buat gapo hok kami duk nak nak buat. Ini orang panggil orang kecek tengok kasar dengan Allah Taala melalui rasul yang diutus kepada mereka. Nah, mereka berkata demikian kerana mereka tidak percaya akan hari akhirat dan balasannya. Kita pun sathoni kepada diri kita walaupun kita berimeh, orang beriman, orang Islam yakin katanya ha dunia akhirat adalah tetap berlaku. Tapi jangan sampai kita ...terlajar di dalam perbuatan usaha kita. Buat, buat, buat, buat. ah buatlah gini tu Tuhai tak balah ni. Haa, hmm. buat lagi ni. Tak apa eh. Kita buat dulu lah ni, kita muda lagi. Sikit lagi bawah kita tua. Nah, hipo-hipo duit -hipo sikit. Nanti nak kita riak di dekat ke bawah. Oh. Tak apalah, nanti kita tua sikit lagi. Kita buat lagi ni, kita dok muda. Kita jolly kita buat tu, buat ni. Ni ada setengah-setengah orang -setengah yang mikir pasang. Benar yang buka-buka, dia ya, panggil. Benar yang fikir sendiri padahal Allah Taala atur lagu mana dalam hidup dia wallahu alam Tuhan, Tuhan lebih mengetahui. Sebab itulah kita wujudi yakin dengan apa yang kita usaha iaitu benda tu adalah benda benda jangan dok gi kecek pelatah tu baik. Tak apa, Tuhan ta'az kita. Nak. Tak apa, kita buat dulu. Sikit lagi. Tuhan apa ni? apung sendiri dosa tu. Ani yang panggil orang yang ata apikiran dia tak sempurna Dari hal cara mikir hidup dia apatah lagi orang-orang pada zaman dahulu nah kaum nabi Hud ni dia kecek macam tu akhir sekali fakad <tutuk> zabuuhu akhirnya mereka mendustakan rasul itu lalu kami binasakan mereka inna fi zalika la aktharuhum mu'minin sesungguhnya pada peristiwa yang demikian terdapat satu tanda yang membuktikan kekuasaan Allah dalam pada itu dan dalam pada itu kebanyakan mereka tidak juga mahu berimin. Dalam tafsir Royap katanya tuhan akan puak-puak ni dengan angin ribut sehingga tubuh puak-puak dia ni utuh pala. Pala dok lain, tubuh dok lain. Tuhan Royap di dalam surah lain lagi iaitu nya tu has hatta ribut dengan bala besar iaitu nya saba'alayalin wa thamaniyata ayyamin husuma 7 malam 8 hari angin kuat ngaribuk ngabala lah encik ya, mudah-mudah. apa yang menjadi tanam mereka hancur habis nak saya hengo gapo cabuk pano tubuh duk lain ...banding suka dengan pokok-pokok tamai yang tumbuh... ...selepas itu, tak ada palor. Tinggal ke apa? Tinggal tunyi dia, tinggal batai dia saja. Umuk umuk tak tahu gimana. Cuba kita gambar katanya tempat kita ni pohonnya... ...yang tumbuh apa itu? tahu katanya, daun hidup mana. Hak tinggalnya, nampak pohonnya, pohonnya, pohonnya. Hak tumbuh pun ada, hak duduk diri pun ada. Macam itulah kaum yang Allah Ta'ala binasa kan... Sehingga Macam itulah Allah Raya Dan mereka itu Tak Pernuh Apa ni Buat Kemajui-kemajui di, di di bukit Tebuk jadi Gua dan sebagainya Semua tu adalah Menjadi pusaka Yang orang-orang belakang hari Masih lagi boleh Duk tengok Katanya kesel-kesel Kaum -kesel. Nabi Hud Duk buat agapa Ada setengah-setengah Masih ada lagi Benda-benda tu Ada setengah-setengah hancur lah -setengah, Lama lah Tak tahu berapa ribu tahun lah Benda-benda ning berlaku tapi Allah Taala kekalkan peristiwa kaum Ad, puak Tsamud, puak Nabi Nuh, puak Nabi tu Nabi ni untuk jadi uta kepada orang belakangan ni. Betullah. Allah cerita katanya wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim dan sesungguhnya Tuhanmu wahai Muhammad dialah jiwa yang maha kuasa lagi amat mengasihani. Masya-Allah tiap-tiap cerita Allah Taala tengtai dengan ayat ni inna fi dhalika la ayat wa ma kana aktharuhum mu'minin terdapat satu apa ni peristiwa yang berlaku yang demikian adalah satu tanda yang membuktikan kekuasaan Allah dan dalam pada itu kebanyakan mereka tidak juga berime tengtai dengan ayat-ayat dua ayat ni lepas tu wa inna rabbaka la huwal azizur rahim ini nak menunjukkan bahawa Allah cerita walaupun pendek-pendek ya Cerita dia Setengah-setengah surah Panjil Cerita Kaum ad Kaum samud Dan puak-puak orang yang diraka Kepada Allah klum tu, klum ni Ada hak panjil, ada hak pandok Semua tu Apabila kita baca Kita gambar Masyarakat kita Yang kita hidup pada sekarang ni Cuba kita pejam atau Gambar katanya seluruh dunia Manusia ada buat gapo. Saya tak mudah-mudahnya ada orang yang buat baik ada orang yang buat jahat dua tu tak ada siapa partisip orang yang buat baik masih lagi duk ada duk semaya duk baca quran duk zikir duk buat kebaikan duk percum duk gapong semua untuk bina kebaikan menerima redha daripada Allah tak ada. tapi lebih daripada setengah dunia nah, kita tak gitu mudah-mudah kalau nak kata setengah dunia tu takut nampak katanya uh, apa ni sama-sama tapi lebih daripada setengah dunia, kafir, munafir, buat maksiat, diakur, buat kerusak so ke di atas muka dunia. Fikirnya tak boleh hati cema, cara hidup tak betul dengan ajaran ya Allah. Lebih daripada setengah dunia. Masya Allah. Lepas orang tinggal lagi ni, orang Islam kita. Nak buat macam mana nak jadi, kita ni, duduk di dunia pun baik, apatah lagi di akhirat kita baik. Nih lah, kenapa pakak-pakak mengaji, pakak cari ilmu, pakak tambah keimanan kita. Wu jadi lebih teguh, lebih pehe. Sebab Allah Ta'ala, ada waktu untuk orang ni, dia nak wujudi kita. Orang yang gerti, orang yang pehe, orang yang baik, orang yang beriman dan boleh bawa hidup kita, keluarga kita, masyarakat kita, rumah. Wu jadi rumah yang diredoi oleh Allah Ta'ala, nak no, ada. lepas tu, patut perbuatan, wujudkan yang ber apa ni berlainnya, orang tu nampak lagu tu, orang ni nampak lagu ni, walaupun semua tu contoh daripada Nabi SAW belakang, tapi, masing-masing bawa, nak buat lagu mana nak berjadik, baik belakang, Gi kepada redha, Allah ta'anda belakang, sebab itulah kita, kena rejuk kepada kera'ah dan kepada sunuh Nabi SAW, melalui peneringi para ulama' tak ni dah, kita kena berjadik dalam cara hidup kita, aku nak mati nak hidup dengan quran dengan sunah nabi nak nak turut ulama-ulama yang mu'tabarin maknanya ulama-ulama yang diiktiraf yang diterima ataupun diakui oleh seluruh dunia ha kita nak tu nak pakat-pakat aman nak pakat reti sama ada dah, kita maah kita ada buat halaqah ke imarah masjid ke dok mengaji dok gapos semua tu adalah nak wujudnya orang ju orang baik. Bukek katanya, buat go buat go buat halakah, ambil mana halakah? Imarah masjid, ambil mana dalih katanya buat apa ni, imarah masjid go tu ni, dak dak Semua tu untuk nak jadi molek manusia. Nak jadi fahal tu, werti, ku We taho katanya diri dia ni siapa yang sebenar. Sebab orang Tak mungkin sama sekali. Dia nak pergi reti, nak pergi bawa diri dia dengan cara pasang dia sore. Boleh jadi betul, boleh jadi salah. Tapi apabila kita duduk ramai-ramai, mari, mari, mari. Pakat nasihat, pakat apa? Pakat terima kebenaran. Nah. Orang tu pakat nasihat, orang pakat rakyat, pakat baca, pakat dengar, pakat apa? Semua tu adalah kebaikan. Apatah lagi kita kena bawa ummah dan bawa masyarakat kita wo jadi monde nak sempurna 100% kita tak yakin kalalah di zaman nabi dulu tak apa nabi ya bina sahabat dia betul-betul Allah taala wajadi kenapa ni khwam sempurna di zaman nabi tu kira katanya tak ada siapa Tek, katanya tak kena kat tu tak kena kat ni hak nabi buat tapi selepas pada zaman nabi mula ada bokrong go tu bokrong go ni siapa ke sekarang ni dan siapa ke akhir dunia ada belaka tapi tujuan adalah tujuan molek nak uji ummah ni baik gitulah nah habis kisah nabi hud lepas tu masuk pula insyaallah tengok hari satu nah iaitu nya kazabat samudul puak nabi saleh puak samud yang duduk lebih kurang duduk rawang negeri yaman dengan negeri saudi kalau kita tengok penti puak-puak samud ni adalah orang reron. duduk di di apa di tengah-tengah pada pasir Lepas dia bino arayat tam puak-puak dia di tengah-tengah pada pasir yang boleh kita tengok siapakah hari ni. Masih dah ada lagi kesel-kesel yang puak-puak dia ada buat. Tu pun, ok. Kedabar juga ni. Puak-puak apa-apa saya ni. Lawai tuha, lawai Nabi. Dan tak dengar nasihat juga. Gitulah. Nah, insya Allah kita sambung selepas daripada ni. Wallahu'ala wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa